Halo guys, bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan mereview sepatu skater, skater from USA, Los Angeles. Ini seperti balenciaga guys ya sepatunya guys. Tapi ini harganya satu juta guys. Kalian bisa dapatkan di store skater. Ini ringan banget, enak banget dipakai. Ini size 42 ya guys ya, soalnya juga enak guys, empuk sekali Bantalannya, walaupun besar ini enteng banget guys Kalian harus beli kalau suka, mengoleksi sepatu ya guys ya, warnanya juga oke okay. Di atasan apa aja, semuanya cocok Oke okay guys, sekian dulu. Terima kasih. Bye-bye.